Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali bersama Bang Mimin di channel Youtube Diva TV Yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesli Gencura dan Rizky Pilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung ya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 Baiklah, para sahabat, Leslor datang di kalian. berada untuk menemani santai malam kalian saat ini. Kami akan memberikan vitamin-vitamin bahagia dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Pilar. Ke kabar pertama, para sahabat, ya, kita lihat nih, sebuah info dari al 2 versi ini. Para sahabat, ya, di simak Info ini, yuk, titik pulsa untuk Spot tv Premium. Untuk para sahabat, ya, kita lihat di slide kedua. Mau ada nama idola kita di Times Square New York Yuk langsung DM Instagram l2w.id Wow siapa yang mau nih Idola kesenangan kita namanya ada di Times Square New York Dan disimak juga nih di kalimat keemsan yang dituliskan Hai Leslar lovers. Yuk ikutan nitip pulsa buat premium spot tv ya guys streaming party di spot tv Kita wujudkan mimpi kita biar Lesti kejora bisa ada di Times Square New York Segera DM l 2 ID titip pulsa ditutup tanggal 15 Februari 2022 Tuh info langsung dari l2w.id Yang mana tentunya kalau ada yang mau nitip pulsa silakan DM L2W persahabat ya. sama sama kompak sama-sama selalu mendukung yang terbaik nih buat Bunda Lesti dan Papa Bilar. Berikutnya juga persahabat kita flashback dulu ke unggahan Papa Bilar di tahun 2020 dan tentu persahabat ya. Kita lihat di postingan ini, Papa Bilar lagi menggendong bayi dan ada sebuah kalimat caption tahun 2020 yang dituliskan oleh Papa Bilar. Mungkin beginilah potret kehidupan gua di masa depan tuh. Dan alhamdulillah di tahun 2022, Bapak Bilar sudah mempunyai buah hati yang sangat luar biasa tampan dan tentunya selalu mengemaskan. Masya Allah banget ya. Tuh flashback di tahun 2020 dan alhamdulillah di 2022 tentu. Cita-cita dari Papa Bilar Sudah terwujud, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan sehat selalu Bahagia dan sukses, Amin Momen ini pun diunggah kembali oleh Bu Fir atau Virus Leslar Banyak sekali tanggapan Banyak respon yang diberikan Ya, dari akun Instagram Aziza si Putri Bung suka 09 Menyatakan Masya Allah, setiap ucapan Atau kata yang dia lontarkan Selalu jadi kenyataan Masya Allah, semoga ucapan baik atau doa baik selalu menyertai kalian, amin Tuh sahabat yang berkat doa Mudah-mudahan doa-doa baik selalu diberikan dari orang-orang yang baik juga Yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya persahabat, kita lihat ada kabar terbaru nih di malam hari ini Perhatikan di home video Papa Bilar jam yang lalu mengunggah sebuah postingan video bahwa malam hari ini Leslar kedatangan tamu spesial, teman Papa Bilar. Ya, tuh, teman Papa Bilar adalah Ata Karim Wow, masya Allah, banget ya. Akhirnya bisa berkunjung ke rumah Leslar malam hari ini, dan pastinya Ata Karim juga membawakan spesial kado. Ya, perhatikan tuh kado yang di atas. Meja pingpong, wow, masya Allah, banyak ya, Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan selalu bahagia dan berkah, Amin. Kita lihat juga keunggulan terbaru dari Ka Ataul Karim ini, mengunggah sebuah postingan foto bersama Leslar. Wah wow, cute banget ya, salvo dengan postingan foto Bunda dan Papa pilar Yang selalu romantis, yang selalu cute, Masya Allah banget ya Tuh, manja banget ya Bunda Lesti <laughs> Tuh, Pokoknya bahagia banget malam hari ini, Masya Allah Kita lihat juga nih ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Kak Atul Karim Sabtu yang berkah, silaturahmi bersama brother Rizky pilar dan dedek Lesti Kejora Selalu bersyukur dalam keadaan apapun Alhamdulillah, tambah semangat! Ketemu brother Rizky, bilang sampai ketemu di Albar Carpet Official. Wah, wow, masya Allah, banget ya! Alhamdulillah, tentunya kita merasa bahagia dan bangga. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu banyak doa yang dipanjatkan oleh orang-orang baik yang tulus mencintai Leslar. Di postingan ini pun, banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari 3 Kalina yang ikut berkomentar, masya Allah, tabarakallah, wah wow, luar biasa banget ya. Mudah-mudahan ada kejutan-kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Untuk berikutnya, ini lebih cute dan romantis banget ya perhatikan, wow, wah, masya Allah banget ya lea Slar. selalu saja membuat kita bahagia. Apalagi di Sabtu malam minggu ini Masya Allah banget Bikin iri para ya Di depan atau Karim Lesti dan Bilar Selalu romantis wow, Masya Allah Inilah kebahagiaan dan semangatnya Warga Konoha Mudah-mudahan tetap kompak nih untuk fans juga Selalu mendukung yang terbaik Buat Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan Kabar baik dan kabar terbaru selanjutnya